AC bilang to right. the Tapi si Ciki, Nono, mana nih, guys? Tuh, kunya bukan sih, itu pusing, kan, loh? Tuh, sudah, sudah, stop, stop, stop. Eh, bubar, bubar, bubar, buang, buang, di Pulang ya. Pada, Lenglang, eh. Pas jalan gini tang. Di situ ada kuntilanak anak berdiri, tapi kelihatan belakangnya pas begitu noleh Gambarnya gambar itu apa? Uh, badut gitu loh. Pangeran Pundogoro. Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong berjalan jalan berjalan. Jalan. Wah, Peteng, eh. Assalamualaikum Ya bro Jalan-jalan ini loh ya Pengingin ini loh Ayo isu tak Jalan ini raketok ini Ceren Tuk Ayo ini Ayo ini Ayo ini Ayo ini Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Ayo Jalan-jalan ini loh Pengingin ini loh Pasuruan Banyu Biru Ayo nyali loh Kurup Jalan biasa Apa ini? Apa susuri, Tegang Di Kapan? nih, kurang depan Hah? Di depan <swek> <Didepan>. Bercahaya <tos> Ah, akhirnya, nggak kuat, pikir aku. Waduh. Nah, ini Bapak Joko yang tadi masak nasi ini, sekarang sedang memotong-motong tempe. Ini Bapak Joko penguasaan Jember ini. Penguasaan Jember. Dia juga peternak burung mure. Nah, Sekarang, karena ada tugas. Di rumah saya ini sedang memotong-motong tempe Dibantu oleh wah, Serka Bahron M Bahron Ini, oh, ini, ini, M. bahron Halo Bang, selamat pagi Bang Bagaimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah Pak Joko sehat Ini, motong-motong tempe ini yang sudah dibagi-bagi dialokasikan sebanyak 500 orang pasukan oke gitu aja teman-teman untuk sekedar info cara masalah ala TNI nah ini mobil Grand Max hijau ini baru datang ke bis belanja ini kayaknya ini kayaknya bawa tahu ini kayaknya. Bawa tahu ini. Oke, kita review dulu untuk belanja hari ini. Nah, ini belanjanya kerupuk, minyak goreng. Oh, ini Bapak Kolili nih. Halo, selamat pagi Bapak Kolili. Gimana pagi, sehat? Oh iya. Ini kerupuk terus nah ini kemiri sama bawang putih. Nah, ini. Ini bawang merah. Sama itu pisang Oke ini saya bantu ini Bawai biar agak cepat nah, Oke Oke gitu aja rekan-rekan ya Teman-teman semuanya seluruh Indonesia Sekedar info Untuk tahunya Masalah TNI, oke okay. ya biar tidak kena corona, katanya Pak Joko ya, oke okay, Nah ini bahan-bahannya, nah, ini cabai, cabai rawit, cabai besar, nah ini sedang memotong-motong cabai, bapak Ecep dari Majalengka, ini Jawa Barat ini orangnya wah Pak ya, ya ini ada bawang putih ya ini bawang putih ini yang satunya ini ini bapaknya sedang mengupas bawang merah nah itu sayur kacang panjang nah itu persediaan sama kangkung nah ini Bapak topik ini penguasa pasuruan ini ya nah ini ada kecap juga ini potongan dari manisah nah itu tempe itu sedang di uh, angin-anginkan itu di ranpur kendaraan ranpur terus lanjut nah ini daun jeruk ini daun jeruk daun jeruk nah ini cabe hijau ini persediaannya kecap manis manis, nah ini sambalnya ini sambal sudah dicampur tomat sama cabenya, nanti tinggal dikasih garam sama bawang merah bawang putih nah ini bawang merah bawang putih bumbunya ini nah ini ya nah, untuk blender karena blender 2 disiapkan karena untuk makan 400 orang Nah ini ketumbar Ini ketumbar, nah ini bumbu masako Garam Garam nah, Cinomoto juga Nah ini apa ya kanji Tepung kanji Nah Ini kemiri Kemiri nih kemiri Kemiri Kemiri ya Oke itu telur Persediaan telur sama beras lanjut next kita beralih ke dapur lapangan nah ini dapur lapangannya ada 5 ini mau masak ayam ayam goreng yang dikuasai oleh pimpin oleh Bapak Misti. nah ini ya Bapak Misti ini sudah profesional ini 10 tahun lebih ini masak nah, ini sama dibantu Bapak Muji Nah, sudah profesional orang-orang ini ya kepala dapur eh, beliau -nya ini Bapak Ali Samsudin Ustadz Ustadz nah ini saya Lex lagi dapurnya dapur eh, kompor lapangannya ini ada lima satu dua tiga empat lima ini masa untuk air minum mau bikin kopi mau bikin teh ini Nah, ini untuk apa namanya tupperware-nya untuk persiapan membagi makanan menu-menunya nah ini untuk rekan-rekan yang bagian pembersihan nah ini ah ini ya tupperware-nya karena personilnya banyak sekali 400 orang nah ini persediaan untuk cirigen air minum nah, oke kita bungkas sudah disiapkan dan ini Bapak Aan menyiapkan snack snack ya ini yang saya lihat sekarang snacknya ini namanya bakpao oh tapi seneknya nanti berubah-ubah hari berikutnya berubah tidak terus bako melulu kadang mungkin hamburger tak terang bulan kita nggak tahu ini yang memimpin Bapak an dibantu asisten latih Bapak didik Wah iseng gue pasuruan ini. ini katanya urusan kecil ini ya. oke okay. ah ini tidak, tan, air. tandon air ini persiapannya udah udah tiga ini. Tiga tanam air ya. Oke, untuk rekan-rekan itu yang lagi standby di tempatnya ini. Naik untuk berikutnya ini dapur 4 sudah terisi satu lagi. Nah, ini Bapak Joko. Ini sedang memasak nasi. Nah. Untuk memasak nasi ini mungkin rekan-rekan pengen tahu pengen lihat nah ini caranya nasi langsung dimasukkan semua ini berapa untuk berapa orang ini Bapak Joko ini 100 500 memang untuk alokasi makanan ini 400 personel tapi di sini Bapak Joko masanya lebih jadi 500 barangkali nanti ada pendukung-pendukung yang lain seperti pelatih maupun ada tamu. Nah, Oke. Okay. Kita ke belakang lihat aktivitasnya. Nah, Belionya ini sambil memilih-milih cabe yang segar, nah, mungkin bisa lihat uh, ini tahu. Nah, itu ini sisa sambal bubuk. ini ayam, uh, ayam dua, bebek, oke, okay. maaf tuh saudara, <tuh> ini caranya bapak topik masak nasi, mususi, nah ini sedang dipususi kalau orang Jawa itu mususi ini karena tempatnya banyak lubangnya jadi airnya tinggal langsung mengalir gitu aja tinggal disiram-siram ini cara musisi jadi untuk rekan-rekan biar tahu bahwa ini masaknya bukan satu keluarga bisa satu batalion 500 orang masaknya ini Oke? nah ini caranya oke lanjut nanti kalau ingin bertanya apa apa silakan like komen, dan subscribe jangan lupa untuk rekan-rekan ya jangan lupa untuk rekan-rekan like comment share dan subscribe share comment like subscribe oke untuk sementara itu saja, lain kali disambung lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, rekan-rekan. Ini uh, saya mereview lagi. Nah uh, ini masak sambel. Nanti. Yang juru masaknya sambal ini Bapak Baron yang tadi ngupas apa itu Motong-motong tempe -motong Nah ini sambal Dan ini Bapak Muji Sudah mulai Menggoreng Ayam Tadi yang habis direbus Tadi ayamnya Ini ayam yang habis direbus Nah sekarang Ini digoreng Bapak Muji nanti tinggal mereview nasi sama sayur mana sayur si matang ini rekan-rekan nah, sayur yang sudah masak nah ini nah ini sayur bayam sayur bening kalau orang Jawa bilang nah, oke okay. Nah begitu rekan-rekan, untuk yang lainnya Pusian, pisang, pisang. Nah ini Bapak Topik Sekarang, nah ini tempe yang sudah dipotong-potong tadi Sudah jadi Dan ini Bapak Topik sama Bapak Misti Sedang memotong Pisang, buah pisang Nah ini pisangnya besar-besar Mungkin kalau rekan-rekan ada yang Mau mencicipi Silahkan datang ke sini ya Gratis ngambilnya Nah, ini yang sudah dipotong-potong ini, ya. jadi di pengawas, tidak main-main ini, masak menu 500 personil pasukan TNI. Nah, ini Bapak Misti sama Bapak Nur Topik. Nah, ya. nah ini sebelahnya ini pelatih kita, pelatih andal Bapak Asad karena gelap backgroundnya. Coba saya review dari sini, biar kelihatan wajahnya, Bapak Asad Laki. sedang Open Bapak Asad yang bener, kan? ya, sedang ngawasi oke okay. sementara itu saja dulu nanti untuk video selanjutnya disambung lagi selamat siang iya Mana? Eh, ah. gue naik. Gue pulang, sih, masih Ayo, Pas, gabok, gabok, Ayo, Wah enak, carai Akan... stress, Akan... oh, stress hilang. Akan... Oh, ini... eh, eh, Akan... nantuk oh, eh, kan turu, kan turu, turu, buat untuk di sana Tapi ini Jalan, sini pak. berapa itu satu berapa itu pak? Wali. Iki korane sing Malik ta wong sing Malik iki. Hah? Iki paling ana adi. Jadi setengah seberapa se dolar? manen nang kumpul tetep channel ya? Ranu Putra. <laughs> alat, lah. Berikut ini tonaman obat. Buah-buahan. Kita begini hasilnya. ke situ sayur-sayuran ini namanya pari pelut sawi Dan di bisa ini pohon kelor, pohon kelor, pepaya, dan terong. Kami akan berbagi ilmu tentang pembiadian ikan lele di pembiadian dengan tanaman hidroponik. Pertama-tama kita siapkan media hidroponiknya, antara lain dengan plastik lepas yang sudah dilubangi dengan tujuan untuk Agar tanaman nanti bisa menyentuh, menyentuh air dalam kolam. Sepon, kita bisa pakai sepon kain flanel dan sekam sekam bakar ini bisa dicampur dengan serbuk gergaji dan tawat tawat nanti ini tujuannya untuk mencantolkan media tanam hidroponik ke dalam drum kolam lele dan biji kangkung yang akan kita tanam nantinya. Pertama-tama, kita akan menata sekon ke dalam gelas bekas ini. Gelas juga yang akan dimunculkan dengan menyentuh, misalkan untuk menyentuh air dalam kolam. Lalu, kita masukkan sekam. Masukkan sekam dan masukkan benih Masukkan benih tidak lebih dari lima Karena akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut Dan terakhir kita cantalkan dengan kawat Masukkan dengan kawat Masuk untuk mencantolkan ke media lele Menurut kau pikir, Untuk yang mendapatkan arisan periode Maret sampai April, Nyonya Satrio Wibowo, dua Nyonya M Sahir, tiga Nyonya Suwarno, empat Nyonya Suyanto, lima. Nyonya Budiyono 6. Nyonya Eko Basuki 7. Nyonya Dwi Hari Agus Diono. 8. Nyonya Abdullah Hupi 9. Nyonya Ecep Atmaja 10. Nyonya Muhammad Hatta 11. Nyonya Agus Marianto 12. Nyonya Muri 13 nyonya Subriyadi 14 nyonya Poni 15 nyanya Samsel Huda 16 nyonya Joko Budiono 17 nyonya Erwin Cipto R oh, aku <laughs> Muhammad Soleh <tik> Yang terakhir Belum Belum 19 itu Oh 19 Nyonya sodikin Nyonya Ari Setiawan Terakhir Selamat Terakhir yang ke-20 Selamat untuk yang datang Ibu-ibu yang kami hormati Untuk lebih jelasnya lagi Nanti nama-nama yang sudah kami sebutkan ini Akan kami share di grup Yala Senastri Maupun di grup Bapak-Bapak PLP Demikian dari saya Selaku pemegang arisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin kami Istri dari Serda Mariner Eko Sujarwono NRP 9186 Anggota Yalasyanastri ranting F BLP3 berarti Kolakmar pertama-tama dan yang paling utama marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah memberikan kita karunia-nya kepada kita semua dan sehingga kita dapat menikmati udara segar ini dengan panorama yang indah ini selamat serta salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Wasallam yang telah membawa kita ke dunia terang-benderang ini sesuai dengan program pemerintah dan pencanangan kebutuhan pangan yang ada di sekitar rumah dan diteruskan oleh kemandan kami sehingga kami un berinisiatif untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di sekitar rumah kami guna memenuhi kebutuhan kita secara individu kebutuhan pangan yang ada di sekitar rumah kami memulai memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi terutama kebutuhan tanaman kebutuhan ekoprim yang menjadi ikon keluarga kami di musim pandemi corona ini yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia memiliki mewajibkan kita untuk berdiam diri di rumah, istilahnya stay at home. Tetapi kami selalu tetap berkarya, yaitu dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah kami dan membuat produk-produk handalan keluarga kami. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kami sudah kami kelompok-kelompokkan, yaitu tanaman sayuran, tanaman obat keluarga yang sering disebut dengan taman tanaman toga, dan tanaman kebutuhan ekor print. Di sekitar rumah kami juga kami beternak ayam, kelinci, serta budidaya lele di dalam drum. Marilah kita memperkenalkan tanaman sayuran yang ada di sekitar rumah kami. Tanaman sayuran kami tanam secara hidroponik dan konvensional. Untuk buah-buahan kami tanam secara konvensional. Di sini kami hidroponik menggunakan sistem BFT dan hidroponik secara sederhana yaitu kita menggunakan barang-barang bekas di dapur kita yang sudah tidak terpakai di dapur kita gunakan untuk menanam sayuran secara hidroponik sederhana berikut ini tanaman obat satu gini hasilnya ke situ sayur-sayuran ini namanya pari welut Hai oke okay. untung bareng B dan sebagainya bisa Hai nih kelor Hai kelor Raya dan terong. Nih Nih Nih ada yang nih hey. Uh, eh, eh, eh, nolerenio. Ah, ngono tuh ini gelombang pertama nih. Gelombang pertama mana nih? Jen ya jenengan sinterlen, jenengan Sinten Oh, ya, lali, bapak Iku Jadi, tiap malam keh, nah. <laughs> termalasingi ya, masalah, namanya, namanya selat makan dan, baru Oh baru setengah tiga kemarin saya maghrib makan siang. <ti> Let's roll action Pak, pandan video. Kalap. Ayo, kalap. Ayo, pandan kalap. <laughs> Di rumah.